Kalau jelek, kalau dikonco sandri ini, sandri jen sandri gue loh. Oleh ya kadang uangnya ya bener. Diene dulu film-film Amerika loh, film-film kados. Diene senengan dulu film barat, kados Titanic, Sandria bulog. Diene dulu ada film. Pasiku perang Irak, diene ngaco nih, ngaji gue loh, sandri gue loh. Gus kalau berdejujur, baik jangan. Tapi amur senen ini tiang medhuru. Jadi nanti melok ngaji gue loh tembikin, ngaji mahal dirian. Opo dong kalau nak delok jos bus, Gus. Iku kowe tok kafir karbine, Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Lha kok ora gaje, ora gaje ternyata, Gus. Ngukumi harbi yo bodoh, elek barang. <laughs> ya kita ini kan punya nafsu. Punya nopo? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ora krana no pecah pirine. Ya mereka wis mecano piring mbek elek. Paham iki. <tuk> <tuk> Ku iso ngamuk wong ayu. Mecano piring wae. Lah saiki tuh puspa lan soben karo kulo. <tuk> artinya ngene, ketika kue ndedal, kenapa opo mus mbantu mbuk amuk. Layung piring hati-hati, gesono tamu mecano piring. Mesthi mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe songamo. ngamuk berarti salah mencano biring tylee, <tuk> elee cuma kayak bebas sok suci salah ya kono, mencano piring. ya gak usah mau aku nih, <tuk> liku nak jeningi menu so, tekan nyebut alasan we kadang bodoh, saya kono wong kadoan cekak numpak gl cai waju numpak cekak numpak gl, terus gue anak isopo wong gak luput suwok, mergora dulur orang keluarga, jajali misalnya anak, Gusti jalan sempurna nih sing Jember, podio salah tapi hukumih, <tuh> betul. Gue nak roh bocanom yang perapatan, gak gua ngeliwat, kan oh, mual kalau bocanom perapatan, gak gua ngeliwat. Suatu saat Kiai Iw dikabari, bar ini, gua nonton semoga di sepurau pengiran. Iya, yang yang perapatan, bareng barang putune. Lalu itu yang dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita nih, cerita. Ben, nge, pelajaran nge, jenengan, bahwa kita meskipun nahi mungkar ini mesti onak ok nafsu nih. Nih nahi mungkar, nafsu? Nafsu. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam ya. nego bab tiang sing muka safah kok gak ada alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran yang alam malakut. Bareng diangkat pangeran yang alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat terus Allah tanya Ibrahim Him, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? bunuh saja ya Allah karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiat engkau Mbak Pengiran dituruti di Pateh ini sampai tiga kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam macem lah pokoknya yang enggak bener benar Mbak Pengiran dituruti suatu saat walah hasil Nabi Ibrahim itu kok anaknya, Ismail Him, anakmu sembelah Him, Ismail. Protes habis. <tositarisme> itu buah hati saya Gusti. Kok konjuran konjembelahku keberatan Kekebiratan Gusti ini anak, -anak Jawabnya ga eling angkat alam malakut. maksiat ngini -ngini, bok, kon mata ini tak turuti. Bareng aku ngongkon kue kok pikir. pas ngongkon aku rata pikir. kue kok pikir. Terus ibran jawab. anak kulo, Gusti uang uang itu yo kau aku rumah sama aku gak gelo ke usul botan mateni. Nggak saiki ketok. bener deh cerita kiki kami ketok keto. jajal, kayak saiki misalnya mau ke lebih uang kelby uang, ku kecewa perkara ini macam-macam, terus kerungu, kerungu, juble uangiku, aku anak uang sing tahu ngutangi kue. Sepundan nih betul, -betul ngetes nun anakin jaringan sedikit. Suloyo janji ngono, misalnya ruhen, janjian bae aku, seso di noboken, selesai soye, hen seso jam itu, takjak metu metuhen, ruhen kak teko miso miso, ruhen, mikia ini, nyulanya janji ngene ngene, perkara ini ruhen salah, nyulanya ini janji kak tepat waktu, ngamuk aku, tapi mesti awa aku bersop, plus aku rada utang ruhen, misalnya aku diutang Ruhin sepuluh juta, mana ada nyulanya ini janji, wah salah pokok apa ya kekak nak bener lah, Lendak kita menusu mesti ono sebab sing di luar iku. Ku iso ngamuk uang sing utangiku, kowe, Mas. Seclerulah Dadi aku ngamuk ruken nyulayan janji plus. Aku ora utang uruh, dadi iso ngamuk nanti utang. Podho uang elek nyulake janji ku iso ngamuk, awake nah, ayu. Ku iso ngamukeun. Lek iku menusu, lek sing dimaksud uangku iku mesti nafsi malahnya saya Ali nanti mau angkel wong kafir barang apa dibuat wong kafir yang idoni saya dinauli kena rai ini melayu saya dinauli, ego macam uang kondang tenan saya dinauli. Ketika ditanya ya Ali kenapa kamu ndak jadi bacok, pas ape tak bacok mergodik neng kafir deh neng aku, akhirnya aku emosi terus aku melayu, berkena aku bacok deh berarti inti soron nafsi berarti aku nuruti egoku terus di idoni raiku, ya isoh gitu. Jadi, mau situ bacok, merkun aku bacok, saya kikat nafsi, kung aku mau perang tanding, demi lain kalimat matilah, baru mas wong kafir, kalah ngidoni si di situ nali, mayu malah situ nali, ketika ditanya, kenapa ya Ali tinggal bacok, gak situ, aku mau meh bacok, merkun, dak wong kafir, seng lecehkan, Tuhan, tapi mau ngidoni aku, aku khawatir bacok, dak ini krono, inti soron, di nafsi, demi membela, ego ku, maksud saya, ilmu energi saya kisah, baru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 Berkona waju deh ini berharap cintanya iso ngamuk, mana ngoro kiai, iba ngamuk santri teman-teman mesti ikwe kurang salam tempel efek, iso kue ngamuk wong sing jasan ya ke, wong kue yo menusul, ora iso, bener ngamuk jo tenanan, misalnya rugi nyelani janji, wah sarap tenan khem ngeus, cem, cinta nih, oh jo tenanan, oh jo tenanan wo ispi ya janji semua, baru seorang usaha Faham itu harus hati-hati gitu. kita terus niku meskipun nahi mungkar meskipun amar makruh harus hati-hati mereka kitau gak lepas songkong gowoh khazun nafsi nafsi makanya saya tidak aliru masyur ape materi tiang kafir bareng tiada nih doni biar baik malah rasido mereka khawatir iba cowai mereka nafsi Nge, wow, terus niki eleng elengin gue dah weh ulama, ulama jogeman uangu dipandu ambek khazun hadir nafsi. Mau koyo semangat jamaah itu jangan-jangan mergo kuwe imami. e. Lah nek misale posisi orang imam, nggo nang rapati semangat, ngobrak-ngobrak wong -ngobrak nopo? Jamaah, go orang trimo ngono wae. Nggih nyatane tenan bareng imam e genti ngono. Ana rapati jamaah, rapati gedeng, koyo rapopo. Tapi zaman imam kue nana nek ana jamaah, Sentimen ngombe mm, aku, tapi bareng Imamnya genti, rawung raja maiku gak pati geding. Perkara ini, ini bater noah. Enggak nangono. Ada meneng toh, berkah kesengono. Family, menari, menari, sangat hati-hati. Falyah dari ladina yukhulifunan amrihi antusi bahum fitnatun aushi bahum ada pun alim. Terus buat ini, Fal dari Allah <muluh> ala inna lillahi samawati wal ardi antum 'alaihi suratul furqan ilahan akhar surat furqan bangsa ilahan akhar kecuali ayat ilahan akhar ila qohli rahiman mongko ayat itu utawi Qur'an madani Bismillahirrahmanirrahim. Ta'baro kaladi nazar al furqon. Ta'baro kamu hoberkah. Ta'ala soba aladidat. Nazarakang nurono soba ladi. Nurono sing sidik-sidik ini. -sidik al furqonak ing furqon. Al Qur'an tegese nurono ing Quran. Quran darani furqon dianaw Quran saat tempe Quran itu farroko. Ibu bisa Quran. Benal hakik antara barang hak berbatilan barang batil. Jadi singgaran ikuran yau furkon iso misa non di sing hak di sing batil. Bu iso ngakon ora bo, rabokanak hak yau omong no hak, nak batil yau omong no batil. Coba berai song lakoni ragil momong, faham gitu. Terus ciri utama kebenaran kue roh hak, roh batil. Sana contoh ay song lakoni. Syukur-syukur iso sano bo, lakoni. Allah Abdi yang atasnya kaulane ladi Muhammad terpani Muhammad li aku nasupoyono pokurang di alamina. Maring Wong Sa Alam Kabail ini sih Alam Manusia wal Jinilan Alam Jin Dunia Malai Khati orang alam Alamnya Malai Khat? Oh noiku Nazirun sudah peringatan Mukawifan terkait dari Seng Medekno Seng ngedohno min ada bilai sangking siksanya Allah. Allahiku sopab Allah di rupaanita tahu kan ku kedewelah di mulkus sama waktu dari kerajaan ibu langit wal arjilan bumi. Walam yatahid lan orang alap sopab Allah walat ana. anak iku dia anak. Maksudnya itu keliru lah, no wong darahnya Allah di anak mereka kalau di anak berarti ada genik Allah yang coplok berarti ada barang kodim coplok mereka sejak itu jadi apa? anak walam yakunan orang yang kulah hukum kepada Allah bersyarikat apa sekutanan filmulki yang dalam kerajaan Allah orang orang yang nyanyi karena kita ingin menghukumiraisya apa-apa orang pengirannya karena tidak perlu orang mendesak tiang menghukumitiang buat apa mendesak Mengke Allah biar apa yang ngukumi. jadi summa marci hukum jami'an Waholakolahan gawe sopawu taala kula seening saben-saben perkoro. Minsa ini kang istengah sain ciri nese ayuh lakau taya kenak di gawe boshe. Fakot daro, mongko ngatur, mongko menyesuaikan sopawu, engse takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawawu tegese nyesuweno sopawu, engse tasuyatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngira nau diperkirakan sesuai kebutuhan Wataho dulang ngalap sobo kufar anak ail kufarutik se kufar mintu di sangi liana obwo ngalap ail wadihi tik se ngalap alihatan eng pangeran te alihai ku alas enam berobro perholo pangeran eku persona ono wong e uto ngalap liana pangeran tiaga pangeran padela yakhlukuna seyan ora po tuga be sobo alihasi aneng perkoro poai eng pung Perhola otong Yesus kape ora iso gaya perkoro wa hukmah leute yuk laku naik tuh cipta no kape. Walayam liku nalang ora iso miliki sobok kape li an fusi maling awak di wenewang ake doron eng maderoti. Eta faahu tekes e raik, eta se ora miliki eng nolak neng sara. Walana faan lan ora miliki eng kemanfaatan e cerohu tekes senare eng kemanfaatan. Ceroh ya curu ceron mana Wala yang liku, nalan orang miliki sobok HP mau tanteng kematian, wala hayatan nan ora kehidupan. Uang sing bangge pengeran, yura iso ngu ripi, iso mata ini maksudnya, dia ni urep yura ro sebab eh, mati yura ro sebab eh, kepingin mati yura iso, kepingin urep, yura iso. Insya Allah nanti yang bantal, lagu sudah tiang, bulu diri kepingin mati, kok kasih mati. Lepas dia ni ngumpu arak, udah ngumpu oplosan, misalnya kepingin mati. Denny ora sing mata ini sing mata ini yoqro sana yoqro ngerti ngerti yuk mati nggak denny yoqro aro mati tapi misalnya wanton mau nanti yang sing banta yoqro supaya peo po lagi denny kok ro nggak supaya pei sebabnya cewek takok i cewek piring permati ku takok yoqro aro yoqro aro sing selamat yoqro aka yoqro wong sing sing lah si Abu Bakar, yuk ratau berobat nih dokter, buat nanti nih dokter jadi mata topik, walmadup jam, kok dokter yuk mati, pisang jadi, jadi dia nih gue lihat dokter segera tau, mati, ih, oh yo yo, sema komo tadi gue rasa buat tiru, tapi nake rada cuek, wudhu ti tiru, pam, bet, <noise> lari gue loh, dia kawan tenan aja gitu, jadi gue gak suka, penyakit ya, oke, jadi nak ular, tapi gue raba titik penyakit, mereka nih opo, ratau periksa tadi karo aja. Orang-orang penyakit berkoratau breksau jadi karoh penyakit. Orang-orang tua yo orang ya sudah itu tua tapi kan karoh. hayatan mata, mata wa no maring yang miliki carane maring mati. Makola lan ngucap soba ala dina kafir wa sing kafir. Inha da uran otekor ane mal kor an uran otekor ane ko ila kun kecuali kedustaan tusta an kecunda kecik kor wa if kang kawe kawe soba muhammad tu eng kor an. wong kafir muhammad tu ngarang ngarang nopo Quran an. Wa ana lan bantu heng muhammad alaihi heng ata sing ngarang Quran sapa kaumun kaum akorun kang liyo liyo kape. Wa humun te kaumun akorun ahil kitap sing ahil kitap. Kola ta alaf fa koh te cea Moga teman-teman tak orang kafir dhulman kelahan gua kezuliman waziran dan gua kedustaan e kufran dikisih gua kekafiran wakithban dan kedustaan e kelawan kelahan gua dhulman lansir jadi orang kafir ngomentari Muhammad jadi ini ngarang Quran makanya Allah nantang nak panjang Quran ini suci karang Muhammad gua ya iso Berko bergoda-goda menuso. ternyata orang kafir nganti saya kira iso ngarang Quran, makanya nak Muhammad ngarang ya orang kafir iso nawa. ngarang Wakwalulan podong ucap sopo kufar ahdan klan mana hua asatirul awalin hua ku Asatirul awalin. Ini cerita omong di CDCKP. Aka di buhum. Terusnya cerita ke dustaannya omong di CD. Jam usturaf bidomik lan tuma. Ikta tapa Kang nulis Muhammad hua eng asatirul awalin. Intasakohat. Terusnya menyalin Sapa Muhammad hua eng asatirul awalin. Mingdalikalkomi sange mengkono mengkono kaum. Fagoyarohum eng kau mengubah atau mengubah Sapa Muhammad hua eng ikilah ma, ma sing min asatiril awalin jadi jari orang kafir Muhammad itu kreatif jadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dikne terus didadaknya napa Qur'an jari orang kafir, fahiyah mengkotik asatiril awalin itu mulai dan wajah napa asatiril awalin itu kurau si dikisitin wajah napa asatiril awalin alih si Muhammad liyahfadhuha supaya ngampalna no sopoh Muhammad ing asatiril awalin Bukrotan yang dalam waktu esok wa silam yang dalam waktu sore Kudwatan di dalam waktu esok, wa asyianan di dalam waktu esok Kau lata'ala radhan halinwala alihi mengatasi omongan yang mengkafir Dawa Allah, kul anjalahuladzi ya'lamu ya sirrah Kul Muhammad sirrah Muhammad anjalahuladzi in Qur'an Sopalalladzi dhat Ya'lamu ya kang pirsa sopaladzi asirrah ing rahasia Ail ghaybah dikasi rahasia Fisamawati ingga bero-bero langit walardilan bumi Qur'an itu ditaruhkan tidak mengerti rahasiaan langit bumi Nah, malaman masuk sirine Quran niku muka syafae nabi ra tau pirso tapi dadi pirso. Inna allazina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun lil mu'minina maring biro-biro mukmin rahimatuhum wa laasi bihim kelawan mu'minin. Wa qaul lan podho komentar sapa kufar ma li haddar rasul. Mai popo rasul iki kedue rasul ya kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. bayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq endalem biro-biro pasar. Muhammad tuh piye kok itu mangan ya kadang-kadang melaku-melaku neng nopo pasar, mana kita kiai kadang-kadang neng -kadang pasar, muka Rasul ya sering neng nopo neng pasar, tapi enggak corak kiai moro pasar gemuruh aja deh, Gaguh harga guherga nopo wajaran keliru, yang pasar neng pasar aye, sama tengok utang tangranya no, horong biasa, perlu <laughs> ya. <laughs> <laughs> guyu ya, itu deh, nah, deh, tapi kacau ini. jadi biasa, ndak, ndak ndak Nih pasar, ini dalan bahasa, dalan dalam bahasa, biasa nguririn Nabi, ya aku lho to'a mawayam si aswa laulah unzila boyo dinturo no halah unzila boyo to ilahi maring marik sopo sopamalakun malekat fayaku namun kona iku ma'khusir tani Nabi sefayaku namun kona sopamalak ke ma'khusir tani Nabi ku nadhiron ku jadi bant membantuneh, maknanya melok jadi nadhir kang bener kan bener sopamalaku Nabi Utangene ayul koto den no ilahi maring nabi opo kanjun gedung ana sama sanging langit yun fikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammadu ing Walah tajulan dalam pasar. Pasar-pasar itulah penguripan. nabi kekasih langit nabi mangan pasar ya kurang ajar tenan, jadi kalau perlu, para pengeran para pangeran yukopo gampang noljo repot paham gitu, jadi mengenak kue para pangeran kau oleh pemanggil, lalu usah di raisod jadi tersangka, merkodisik nabi, para pengeran tapi pungu pojiwane butuh kerja tengnopo pasar, aja nah, ada orang kafir orang ngono nak para pengeran. untuk duit ke langit, jadi nabi dah perlu kerjo. Aku nak tahu, aku nak tahu, aku nak tahu, aku nak tahu, aku nak tahu, aku nak tahu, aku kita utang ini lo Muhammad di gedung sing dulu atau di perkebunan sing abadi. Us kita kito kareng mangan, jadi kita diutang jasa bede nela. Nego iman Allah nak diutang nopo jasa. Nopo doke kira ini lo po iman, wah tenanis. Ya, jadi enggak um, feru, jadi sebagian kira ah macan ini nak kuluh nopo minda, ya kuluh tapi nopo nak kuluh mana nak Kita mangan songkoriski kok Muhammad, iman Allah, kito utang nopo jasa. Pemula abadi, kurang ajar, kurang ajar mulanya kita tinggi ayo sing sabar darah kere kiri sabar darah di sugu ya sabar tapi ojo nganggep sing kedengkuwe kau abu jahal nggak sing kedeng bodoh islam ni nggak sing kedeng bodoh no bohong bohong nggak kau itu aku lo zaman nabi muhammad gua sing nabi mesti bener sing wong kafir mesti salah lah saya ke islam islam ekstremis gua gak mikir ngoten mestinya kan kita gua saya ke misalnya wong ekstrem kan perangnya berpotensi kan kita orang mesti benar, musuhnya orang mesti salah lah. Kok kontenanan nabi? Zaman nabi perang tenanan kan ya, nabi mesti bener deh, musuhnya mesti salah. Lalu ini misalnya iyi biyi itu karan, Islam ekstrim kelompok ini, ibe, iki biyi itu karan, organisasi ormas iki biyi itu karan. Apa semangat iya yang bodoh Islam ya, bodoh jelas, bener. Salir so, butan di masjid sih to, aku izuriyah waris yang wakaf. Ibu kiai u mau numpang liwat rawa kau, rawa putus ngimami. Jadi kiai ini, aku sini sama ceta krep gue, si warisnya goblok, jadi tidak berat, jadi iba. Kalo sering yang dilapuri, gue gitu. nggak ngerti dilapuri jam. Dan aku masjid itu tutup aja. Jadi rawa sahur Jumatan, rawa ana nopo salat, salatnya di lapangan. Ada nah, di netral rawan ngaku. Tak nganggur gue semisih, ada nganggur, pernah uau nganggur. Mengherani rawa putoh masjid em kesannya kalau sudah konflik, seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam jadi itu sudah didonok agama itu tanpa majid yang melaku, tanpa kue yang melaku yang disit sampai belum lahir, ya, agama itu melakuk malah saja kalau sampai ini, ada tukaran wana. jadi orang yang ingin di GR menonton itu, seorang Islam sing butuh di sini ya Islam orang yang tidak mengeleng-eleng menonton gus Ma men. <laughs> Gus Ma'arup, adiknya bambu Gus Ma'arup itu unik yeah umumnya santri ini apa senior wa beb boyong kura, niki tiru tenan yo. Ya. umumnya santri ini apa senior boyong kan keberatan je. Aku tak jenis keben boyong, mari podok butuh no aku jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Bebonya <tuh> sebanyak dua semarum. Boyong kabobo kan pondok yonogia ini tenang wae. Tadi <tuh> <tuh> artinya GR itu hilang. Jadi, nah, ono kiai, kiai, jadi, imam sampai mati gak siap, betina, mencitih macet, jorok ke Semarang, nang mati mawon, mungkin wonton mawon sing ngiayu, jadi, pokoknya, wong di dono ban sadar, nak kito sing buto ibadah, kita sing butuh khidmah, masjid, orang masjid sing butuh kita, gitu. nak kui sing buto khidmah, masjid berarti nyabari ketika ono konflik, seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam, di misalnya kates golongan haji, nggak tadi. Saya butuh ngaji karena saya ulama kewajiban ulama mulang saya butuh mulang untuk maret awak kuneng allah oh, wow. boleh ridhani aku raperlu kecewa be kaya ni mustofa rohena aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan islam jadi dia kecewa kece wah kok uang merkewe loh bukan ngipete kok uang merkewe uang merkewe yo ya ino Kong Kong, tapi karena kita butuh uang ino ya gelem lah kita uang ya butuh ridhani allah oh, wow, ino ge kelem azil latin alal mukminin aisyatin alal kaf. Nang iku lho ora ngrasani, misale sowan mriki ngaji. Ngayoh ora lucu no. Gus bawa keculuk wong alim sowan ruhin. Nek ngono tengok-tengok nang omah, arek ngaji, kok sombong. Dene kan ruhen sing sowan rono ya ora kelar. Ta bian kudure iku. Faham tak tak wareke dadi kiai. Nek aku wis dadi kiai nang masjid tamu sholat, kowe teko iku kowe sing buta Islam, buta ngamal, ya wis sing sabar. Oh makmum mum sombong, oh nomak mum gak istiqomah, musolarong dibuka, oh no telek bitte, sabar gue <tuk> sih. Kadang mak mum rata dan dewi, goma dewi. Mak nak pas dewi an lah niat imaman, ngerti kau imam ngelaku imaman ji, mak mum kujin. Tadi <tuk> <tuk> <tuk> angsal niat imaman senajanto saat itu rohono imam, nak menowong kok oh nomak mum. Udah kok ki era ki era nih si imaman, oh malaikat sih nopo makmum paham ya, jadi tidak ada ibadah saya merasa butuh ibadah bernama saya gampang kece, kecewa jadi kita sing butuh amal karena kalau orang mutung-mutung berarti makamnya orang dek ini punya ego ada orang meragani ini kalau Islam melakui nak tidak ada ini, padahal ini problem bagi apa? Islam kalau kita lakukan itu problem bagi apa? Islam Thank you.